daripada Ustadz-Ustadz di Malaysia guys Dan di sini ada sebuah video dari channel Ustadz Syamsul Debat TV Buat teman-teman semua ya support channel official daripada Ustadz Syamsul Debat Yaitu Syamsul Debat TV Nah linknya ada di deskripsi guys langsung saja subscribe ya Karena banyak kajian-kajian yang di upload ke channelnya beliau Nah langsung saja guys di sini perempuan berceramah walaupun tak ada tajuk Okay, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Okay, mantap ya openingnya keren banget. Untuk pengetahuan anda semua susu kambing alab ini juga baik untuk ibu-ibu yang mengandung. Sebab apa? Kebanyakan kelahiran kita dapat lihat bagaimana ramainya baby-baby ini lahir-lahir aja kena jaundice, demam kuning. Ah iya iya. Ya, kita kena dapatkan amalkan susu kambing ni dalam tempoh kehamilan. Insya Allah ah. baik untuk ibu. Baik juga untuk bayi yang dikandungkan. Masya Allah. Jadi dapatkan segera dengan hanya RM45 sahaja. Eh, murah. Bagi kami, tekan link ataupun tulis di ruangan komen. Okey. Kek Umar berceramah walaupun tak ada tajuk. <laughs> dia kono bebel dengan kami ini. Oh, tak ada yang tak ada yang Dan kono mengadu Kek Umar ini. Sampai Kek Umar, Sedina Umar. Lah, Umar pun kena. <laughs> oh, ya tak jadi, dia pun balik. Sedina Umar nampak, wahai sahabat, kau ke mana? Oh nak jumpa kau, ha, mari lah sini, apa hal tak lah Takde lah, aku nak cerita aku kena bebel Lepas tu aku pun nak cerita dengan kau, tengok kau pun kena tu Dia kata, sesungguhnya memang betul Apa sangatlah yang orang perempuan tu cakap Nak bandingkan apa yang dia buat Walaupun dia banyak cakap, dia jaga makan pakai aku Betul Dia jaga dia layan aku Dia jaga makan pakai anak aku Dia bagi anak aku makan Dia masak dia layan anak aku, time aku takde jadi apa sangatlah yang dia cakap betul tak om bompan uh, mengaku oh. dia, <laughs> mengaku dia banyak cakap pasal ah ah om bompan om bompan memang bebel paling lama om 4 minit kan dah penat kan dia boleh minum air pergi terus sambung leleh aduh ah memang macam tu jadi ada seorang lelaki tu tak tahan eh bini membebel dia ikat eh, tangan bini tu, ikat kaki bini, dia heret, dia bawa telaga puako ke orang tu. Dia turun dalam tu. Bising tu, abangnya pun bising itu lah, ilah tu. Dia tinggal tiga hari dengan poko tu. Tiga hari tu dia datang, poko tu keluar. Kau ambillah bini kau tak tahan dah tu. <laughs> Nak tunjukkan puako pun tak ada settle tau. Okay. Biar lah dia bercakap. Tak apa, dah memang tu kau je, eh. Biar dia. Eh. Ni kan? Ha, cuma orang perempuan satu je pesan tu. Marah anak, Tolong jangan pindah ke suami boleh tak boleh boleh tak <laughs> tengoklah tempek tajuk kena biaso kena marah anak kita pun tak tahu dia marah anak ke marah kita Ya, oh, betul betul cuba sabar marah anak boleh marah pergi mandi kau pun tanpa kau goram kau budak tiga orang stop Allahu azim kan besarnya tu wah sampai tu suami sampai assalamualaikum salam mamba Lombotnya ya bang Abang nak kali Apa kau memang marah Biasalah bang Anak kita kan Ha ha ha Nampak ada yang marah Nampak ada Nampak ada yang marah Nampak ada bagus bagus bagus Gini tak Baru mana Kupupup Tampak orang muda ni hi garam tu Assalamualaikum Mana saya kong lagi Saya kong lagi Baru sampai Agak-agak lah Aduh Apa salah Dengar mu sampai tu kan Aduh Iyo. Duh la sabar banyak-banyak. Betul betul, sabar Mana-mana pun sabar eh. ni sebab so, ada kisah pasal dengki. Ada seorang sahabat. Pada sahabat, waktu tu Nabi dengan sahabat tengah duduk-duduk di Masjid Nabawi tengah berbincang-bincang. Tiba-tiba masuk seorang lelaki daripada satu pintu. Nabi kata sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Tak apa lagi. Hari kedua berjumpa dengan ke tempat lain pula. Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga. Pertanyaan ternampak pula, berapa-apa hari terjumpa pula ke tempat lain Sesungguhnya lelaki ini adalah ahli syurga Sahabat dah tak tahan, apalah lebih dia ni sampai dia jadi ahli syurga Dia pun ambil keputusan, tapi mah orang tu boleh tak kami nak tumpang bermalam di rumah kau Boleh silakan, orang baik Tak adalah kerja lain sahabat ni mengintai Apalah kerja yang dia buat sampai dia jadi ahli syurga ni tengok, betul, betul. tengok semayang macam besok Mengaji pun macam besok, tak adalah dia bangun 3 malam, tak ada pula dah. Tak ada apa, -apa hal lah eh macam mana dia boleh dapat jadi di syurga ni? Lepas tiga hari tak dapat jawapan dia pun jumpa wahai tuan kami sebenarnya nak tahu sangat apalah amalan tuan sampaikan tuan ini dikatakan sebagai ahli syurga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli 'ala Muhammad. Maka dia jawab aku ni tak ada apa sangat yang aku buat cuma seingat aku setiap kali sebelum aku tidur aku tak terlupa Betul. untuk buat tiga perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku maafkan semua orang Maafkan semua orang Lapang dadu kita, tidur pun selesok, leno Yang kedua, sebelum aku tidur, aku tak terlupa niat Anda kata panjang umur aku esok, aku niat aku tak nak dengki dengan semua orang Dan yang ketiga, seandainya panjang umur aku esok, aku masih bernafas esok Aku niat nak buat baik Dengan semua orang Tiga bonda ni Ya dia niat Allah. semua Ma, Masya Allah. Kita tengok keadaan ni kan Keadaan ni kita kena yakin Bonda yang kita buat Tahap keyakinan kita ni Kepada Allah SWT Kita kena ukur balik Masuk tahun baru ni kan Kena tanya balik Adakah kita yakin dengan agama kita Kita tahu rukun iman Percaya pada Allah Percaya pada Rasul Percaya pada kitab ha, Kita percaya-percaya-percaya Tapi Tahap kepercayaan kita tu Sampai mana kalau percaya, kita akan jaga hati kita Kita akan syukur dan kita tak baik Bono-bono tak sekarang ni, tak baik <laughs> Contoh lah, saya bagi contoh Kita tengok ya Sembayang seorang dengan semayang berjemaah Semayang berjemaah, berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? <tuk> Nampak, semua jawab clear, jelas, lulus Tak ada siapa pun, dalam 26 ke macam tu Tak ada, tak ada jawab 25 tak? Tak ada. Semua. 27, 27, 27. Sama jawapan. Tapi kenapa tak ramai? Kenapa tak ramai semuanya maaf? Makna dia tahu tapi tak sampai ke hati dia. Dia tahu, dia sadar. Umat Islam hari ini. Nabi dah beritahu. Macam mana Allah tak beritahu Nabi aku jadikan kau sebagai kekasihku. Ingat tak peristiwa Israq dan Mi'raj? Allah tak beritahu. Wahai Muhammad. Maksud tu Nabi kita tunduk. Dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Allah Ta'ala suruh Nabi kita mohon Nabi kita tak mohon Nabi kita mohon tu kias-kias Wahai Allah, Ya Tuhanku Kau bagi Nabi Ibrahim macamnya lebih Nabi Daud kau bagi macamnya Nabi Sulaiman kau bagi Dia sibuk sebut kelebihan Nabi-Nabi lain Sudah Nabi tak minta apa pun Allah Ta'ala ni maha mengetahui Allah Ta'ala langsung sebut Wahai Muhammad Aku akan oh. kau sebagai kekasihku Special dan aku jadikan umat kau sebagai sebaik-baik umat nah, Bayangkan tu nah, Bayangkan Tapi kita macam tak kasihan pun yeah. Sebaik-baik umat malahan diberi kistimewaan Akhirat besok umat Nabi Muhammad isap dulu Akan dinilai dulu Sebab macam tu sekali Macam-macam macam lagi Allah Ta'ala ta bagi Termasuklah aku berikan kau Panji liwaul ulhamd Yang mana di bawah panji itu segala Para amliak dan mursalin akan bernaung Di bawah panji yang sama ya, Yakin tak? Ya, yakin tak? Ya, yakin? tetapi macam-macam dah bagikan macam-macam bagi dan nabi dijadikan oleh Allah sebagai pembawa khabar berita gembira dan juga amaran kepada umatnya dia bagi warning soalan bocor banyak dah bagi neraka macam mana ni macam, macam mana kita dah rapat tahu dah ni macam tapi perangai masih macam tu kecuali orang kat tikit memang kan kan korang cover siap tu kan sambut tadi 27 kali ganda sebab nabi dah minta Nabi Musa kata kau naik Atau kau minta Allah Ta'ala minta diskaun Tak terbuik Dah dah 50 waktu ni Banyak Naik turun 9 kali naik Sekali naik turun kurang 5 Sekali naik turun kurang 5 9 kali naik turun Akhirnya daripada 50 Dah tinggal 5 waktu 5 waktu tinggal Nabi Musa kata kau naik sekali lagi minta Nabi kata aku dah tak ada muka Dah nak minta malu bonah dah rasa Biarlah 5 So sungguhnya 5 ni pun barik Umat kau nak buat Bayangkan tu. Allah. Dah nampak dah masa tu. Lima pun boleh nak buat. Tu sebab Nabi kita minta umur umat aku ni jangan panjang-panjang. Saya sebut tadi. Biar dia pendek-pendek lebih kurang, dia pun tak apa. Sebab kalau panjang, panjang cerita-cerita. Saya sebut awal tadi kan. Kita dah tahu soalan bocor atau umur, umur memang tak panjang punya. Lainnya kalau umat Nabi Nuh, umat Nabi Nuh umur berapa? 950 tahun. Bayangan kalau umur kita 950 tahun. Eh kau berapa tahun lagi nak pencen jang? Adalah dalam 700 tahun tu umur. Buweh mau Okey. Tak ada Betul. Memang umur tak panjang malahan yang dapat tahu kan yang kawan baik dengan malaikat maut pun tak tahu. Siapa yang kawan baik dengan malaikat maut? Nabi Yakub. Nabi Yakub chenia kancing dengan malaikat maut tu. Bayangkan kalau kita lah, baik, baik dengan malaikat mahut lah macam Tak heran lah pada mentori tu, betul tak? Tak kisah mana mentori lah, mana esko lah mana YB, tak heran lah tak Malaikat kau korang baik siap minum, macam mana pun lah <tuh> <tuh> Contohlah, oh masa tu dia punya job jangan cakap lah ha. Duduk makan tercanaikan kawan-kawan, tanya, eh siapa sebelah kan tu? Kotak kanal tu ni siapa? Kotak kanal Ni Malaikat Ma'at, kau tengok. Dia cabut nyawa kau, kau kenapa? Kalau kita lah, kalau kita Nabi Yakub setiap kali Malaikat Ma'at datang, wahai sahabatku Malaikat Ma'at, kau datang malam ni nak ziarah aku, kau nak cabut nyawa aku, wahai sahabatku Yakub, Sungguhnya aku datang pada hari ini aku nak ziarah kau. Setiap kali datang, tanya soalan sama. Nabi Ya'at, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Sadar satu hari tu Nabi aku tak tahan. Wahai sahabatku melekat muat, boleh tak kau tolong aku satu perkara? Tolong apa? Habarkanlah, wahai sahabatku. Boleh tak sebelum kau cabut nyawa aku? Janganlah tolong cabut, bagilah tandu-tandu dulu. Jangan risau, wahai sahabatku. Aku akan bagi tandu, kurang-kurangnya, tiga tandu aku akan bagi, kurang bagi kepada kau. Logorlah Nabi aku. Sudah, ada setiap kali datang, tak ada lagi kau datang nak ziarah aku, nak cabut nyawa. Ziarah, ziarah, ziarah. Sampai satu lagi kau datang nak ziarah aku, nak cabut nyawa aku. Sesungguhnya hari ini, aku datang nak cabut nyawa kau. Tak peranjatlah Nabi aku Bukankah kau janji nak bagi tiga tanda pada aku? Wahai Ya'kob, sesungguhnya aku dah bagi, dah tiga tanda pada kau. Apa tanda? Badan kau yang togak sudah mula menjadi lomah. Satu. Kedua, badan kau yang togak sudah mula menjadi bongkok. Dan yang ketiga, rambut kau yang hitam Sudah mula menjadi putih Allah. <laughs> Itu tanda kan? Dah ada lah tu <laughs> Tembang lah Apa lagi? Soalan bocor <laughs> Ya betul, betul, bocor, betul, tahu. betul Betul, betul Dah tahu soalan bocor 27 kali ganda daripada 9 orang Kenapa tak ramai? Hmm. Kenapa tak ramai keyakinan tak sampai ke hati? Dan satu lagi sebab, eh, sebab pahala tak nampak. Betul Tentu tak? Okey, cuba kita tukar. Di takdir kalau Allah tak SWT, 27 kali ganda tu tukar. Jadi, RM27. Setiap waktu, RM27. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok orang paket, RM27. Okay. Macam ni, ya, ni menggangah kan? Oh. Orang perempuan kat belakang, kat saw belakang, orang perempuan balik. Tapi kita dah tahu dia apa. Eh kau dah berapa mau dah semang sini nak? Nak bukan nama sebenar. banah. Kau dah berapa lama semang sini baru 2 minggu. Ya Allah banyak ada duit kawal. <laughs> <laughs> Benar juga. Dua tujuh kali lima kali pek boleh. Kaya kau tu kan. Mana ada. Eden?nya eh, Dannya baru tahu tak berguna buat jiran Dan. Dia marah jiran dia. Sebab tak duit. Ini Dan baru tahu boleh pek 27 ringgit. Ah oh, sah lah. Bi tahulah. Nak kaya seseorang. Marah dia. Sebab tak dia 27 ringgit. Jangan risau orang lelaki takkan bincang isu kocik-kocik macam tu. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki dia bincang isu dasar. Agak-agak kau lah. Kalau kita makmum dapat 27, Imam dapat berapa? Orang tu soalan tu. Ditahan ni maksud Imam. Imam, Imam cakap, Imam dapat berapa? <tokol> imam dah soal <tokol> salah, Adam. adalah sikit, adulah sikit. Imam cakap, imam cakap Ya lah, ada ni imam lebih lah sikit. Dia berdua kau. Tak yalah. payahlah, kadang-kadang 30 tengok lah kusyok tu malam tu cendam. Contoh lah, contoh lah tu. Allah. Betul-betul, nah, betul-betul. Sedangkan betul, betul, betul. Nabi beritahu, semayang jemaah, Nabi borekkan semayang jemaah ni. Nabi pernah bercerita-cerita. Dia cakap dengan sahabat, dia pernah bercerita-cerita nak pergi bakar rumah orang yang tak semayang jemaah ni. Allah. Cuma Nabi tak buat. Sebab Nabi takut kalau buit kan dah di sunnah. <laughs> Bayaralah Nabi bakar rumah jadi sunnah macam. <laughs> nak tak ada kajar lain lah Imam dah bakar sama orang. Kejajar <laughs> bakar, kejajar bakar. Dah Imam lah <laughs> baik <laughs> dah <laughs> rumah dia orang nak bakar. Aduh! Sebenarnya mah, keyakinan kita tu, ke agama kita tu macam mana? Bak? Betul. Ya? Balik-balik tadi. Jangan dengki. Tu penyakit hati tu. Jangan dengki-dengki. Dan yang ketiga, jangan sombong. Jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia perlu orang lain nak. Betul. Perlu orang, perlu, orang lain. China, perlu, perlu. Perlu. Jangankan hidup, mati pun tak mandi sikit. Ada orang mati mandi sikit. Ah, sini gayung tu. Lari orang ambung. Onda, <laughs> dengan Tok Adi, Tok Adi lagi. Berakhir episod tanah Kubu pada tahun tu. Kan. <laughs> hmm. Allah. Iyoh, jangan sombong-sombong. Ha. Saya pernah naik kereta terbang marine pergi nak pi ke mach market Kelantan. Orang duduk sebelah saya, "Koci, kereta terbang ni. Lah sombonglah ait. Eh. Saya punya masa pun cakap bang, kalau nak bosak kereta terbang ni kau buang semua tempat duduk ni kau duduk seorang-seorang." -so <tossil> Bukan seronok buat naik kereta terbang tu noh. bila dah pagar ayam, dulu dah bayang kenapa lah dah naik kereta terbang ni. Betul. <tossil> boring ni kereta terbang tu. Bukannya ada apa, -apa bila dah boring-boring tu kan, apa dapat pengumuman. Macamlah orang terhibur dengan pengumuman tu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Captain Azman, selaku pilot dan petugas pada hari ini. Ada orang tanya kau pasal apa. Kalau <laughs> sibuk beritahu, tinggi bapak. Sekarang ini kita ada 35,000 kaki daripada peras laut. Apa salah kau takut orang bersesia kat luar? <laughs> orang tahu tinggi. Buna sesia jambut itu tak? Buna sesia jambut itu tak? Buna sesia jambut. Apa yang sesia lagi? Apa dah? Jangan tahu tiap pilihan dan teh kek. Itu sesia tu. Tiup lilin atas kek. Apa hukum? Laruh, sesio, tak ada pek dah. Buang. Lain lah kalau kita makan batang lilin. Tak payah batang-batang lilin. Kadang-kadang dia lah panas. Ya. Uh, umur 70 tahun, bagi 70 batang. tiup <tip> dan semua mati. Banyak hal yang Kawan tu semput. Tak <tip> nah, ada batang-batang lilin ni. No. Macam-macam <tip> orang tanya. Itu si cemah kek. Ada satu kolej Islam dekat kerubur. Apa hukum? Mana lagi taruh? Antara perempuan tak pakai tudung tapi semayang Dengan perempuan yang semayang Perempuan tak pakai tudung semayang Satu lagi dia pakai tudung tapi tak semayang Mana pergi tahu? Dua-dua taruh! Apa yang aku tanya? Tak semayang pun salah Yang tak pakai tudung pun salah Apa itu? Kadang soalan-soalan macam-macam -soalan ada satu tu dia tanya Apa hukumnya kalau kita tengah berus cat Tengah cat Kita berpuasan yang berus tu diperbuat daripada bulu bab satu Babi lah apa yang bau nak paham Adakah kita kena kikih balik cat tu? Tak payah dah, buang brus cat tu, tukar brus yang lain, kami, kami itu kan? Eh, kalau kambik, bambi tu betul-betul canyang kan? Tak payah balik tu. Betul tak? Jadi betul, cerita balik betul. tadi, orang naik kapal terbang syukur naik kapal terbang sebab satu jam dah sampai Kelantan, orang tu naik bas, tergantung hantuk kepala kat sini bas, tak ada sampai ni. Bum! Bum! Betul tak? Sembilan jam pun sampai Kelantan Itu belum cerita rombongan tang TK Bagi Kelantan ni Lagu tahu Yang tu tua oh, naik bas Puanti, koncing Dia kan Koncing belum te Koncing belum te Tapi lo sampai ah, kan, ah. Dah banyak kampung contoh, tu Kecuali kampungnya Mencik. Orang naik bas Syukur naik bas Sebab apa? Sebab boleh tidur Cuba Betul. tengok dalam kereta tu Mana boleh tidur? Tak Mana boleh nak? Tak percaya, tanya orang lelaki. Jangan tanya orang perempuan. Orang lelaki yang tak tidur ni. Orang perempuan alas. Abang, eh, ni nyesaf bang? Saya temankan abang. Baru selekoh pertama. Alangak <tuk> ada tidur. Adik perempuan saya marahin sebelum saya kahwin. Oh, saya dah kahwin tu. No? Kau ada yang tak tahu dah kahwin? Mana yang berharap yang menantu kena tahu. <tuk> saya bawa adik saya. Kau toman balong tak, jangan tidur. Baru Bukit Putih dah tidur. do lah dah. Sampai kat mahjid parka tengah ni, buang ti nak saya subuh. Kak bangun, Kak, subuh. Dia pun boleh lihat. mana dah balong? Baru sampai parka tengah ni. Takde lah jauh. Sangat tengah ni. Nampak tak apa-apa. Kita cek-cenian je Orang naik kereta, tu sebab eh. Syukur ni kau tengok orang yang kurang daripada Betul. Orang naik kereta, syukur naik kereta. Orang tu naik motor poni oh, naik motor ni kalau jalannya jauh pinggangnya bukan sakit pinggang dah pinggang dah tak ada. Tu saja heran orang naik motor yang handal lah cennya. Tak ponik ore. Kan? Orang naik motor syukur naik motor sebab laju orang tu naik basikal. Basikal. Orang nak basikal syukur naik basikal sebab tak mau teruk eh, naik basikal belum panas lagi roblok pelisahnya. Bersangat, mana ada basikal? Taduh. Taduh, taduh. taduh. Dia yang sama polis ada kring kering, kering. Taduh, tahan. Kuan-kuan-kuan-kuan-kuan. Taduh. Orang yang naik basikal, syukur naik basikal. Orang tu jalan kaki. Betul. Orang jalan kaki syukur sebab masih boleh berjalan. Orang itu dah terbaring. Betul. Tapi jalan. Orang yang terbaring, syukur sebab dia masih hidup. Orang itu dah mati. mati. Orang yang nak mati. Tak no coklat, dah mati kan? No, <laughs> dah. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua betul. betul. Jangan terpedaya dengan sehat. Sebab mati tak syarat sakit. Betul tak? Betul. Kita pergi tengok orang tu. lah, siang ni. <tuh> oh, ni tak lama tak esok-esok ni. Masa ni yang bercakap tu. Mintis jalan tak pandang ke kanan. Langgarkan taksi tu. sampai mati. Tak tahu kan? Ada sama lelaki tu. Elok dia berjalan. Pam, pam, pam, jatuh dalam lubang. Dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Dia jatuh dalam lubang tu. Ikut hukum fizik yang akan patut memang mati nak. Orang tarik pakai tali. Sampai keluar, kawasan ni tak mati, pengsan dia. Bila dia terjago, bang, handa, bang, kenapa, kenapa, dia bersalah, kenapa. Abang jatuh lubang dalam tadi, bang, tapi tak mati. Ya kau, mana lubang tu? Dia lubang tu, langsung mati, terperang jatuh. Hahaha. jatuh, tak mati, dia Dek, terperang jatuh, mati. Aduh, hai, lamah jantung itu, nampak, pak. Itu sebab kita jangan sombong, so. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad ya Allah guys kelakar betul ya Ustaz Samsul lebani dan pengajarannya banyak sekali ya terutama istilahnya yang sampai saat ini saya tetap ingat ya kan Nah, pengajaran pada Ustaz Syamsul Debat adalah selalu memaafkan ketika kita nak tidur, ya kan? Kita berdoa dengan tiga kebaikan tadi, apa yang disebutkan oleh Ustaz Syamsul Debat. Yang terpenting adalah kita memaafkan ya orang-orang, semua orang, semua orang kita maafkan. Sebab apa? Dengan begitu hati kita akan lapang, dengan begitu hati kita akan merasa tenang dan seronok. Dan Allah ta'ala maha pemaaf. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala Suka dengan orang-orang yang Pemaaf seperti itu Buat teman-teman semua jangan pernah istilahnya Ada dengki, dendam Istilahnya di dalam diri kita itu harus betul-betul Apa ya Kayak legowo kalau kata orang Jawa itu Legowo terus juga Ikhlas seperti itu jadi dalam hati itu Lega jadi buat teman-teman semua Suka memaafkanlah Seperti itu itu yang sangat-sangat Bagus sekali dalam kehidupan kita Dan setelah saya juga praktekkan dari dulu sampai sekarang alhamdulillah hidup saya itu memang betul-betul tenang seperti itu guys yang saya rasakan tenang tidak ada beban beda halnya ketika istilahnya kita itu suka apa namanya mendendam suka dengki kepada orang dan lain sebagainya mau diapa-apain pun itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita tapi ya kan ah, kita boleh berdoa kepada Allah kita boleh memohon kepada Allah dan apabila kita itu dihina apabila kita itu dianiaya Maka itu adalah masa kita Allah memberi peluang kepada kita Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Taala Karena tidak ada hijab di masa itu Karena kita sudah dalam keadaan teraniaya Seperti itu guys ya Nah kalau dalam keadaan lapang saja Kita meminta kepada Allah Agar diampuni dosa-dosa kita Dan juga dosa orang lain Maka itu juga lebih bagus Seperti itu Dan banyak sekali pengajaran-pengajaran Yang disampaikan oleh Ustadz Syamsul Debat terutama di akhir-akhir video yaitu tentang bersyukur ya dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita kita ada kereta bersyukur ya kan sebab kawan kita tak ada kereta ya kan ha, adanya motor ya kan moto ada motor ataupun basikal macam tuh tu. moto lah moto ya kan moto uh, lepas tu ketika kita uh, punya motor saja kita tengok kawan kita hanya ada basikal. macam tu lah setidaknya kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa atas apa yang Allah berikan kepada kita sebab nikmat kan, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sangat banyak nah, dan Allah Subhanahu wa tahu ya keperluan kita nah seperti itu beda halnya dengan kita ya kalau mengikuti hawa nafsu kita akan senantiasa Kurang kurang kurang kurang dan kurang Akan tetapi Kalau kita yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan yang terbaik untuk kita Oke okay guys mungkin itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe Saya harap teman-teman suka Dengan tombol like nya yang banyak ya teman-teman sekalian 1000, 2000, 3000, 10.000 like Juga nggak apa-apa ya kan Sangat-sangat senang Nanti kita akan buat lagi video reaction Tentang Ustaz Samsul Depan Sehingga banyak pengalaman Pengajaran-pengajaran yang kita dapat insyaallah Oke okay, terima kasih itu saja video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh